Selamat, selamat datang, datang kembali di Kreatif Media, Media YouTube Channel. Uh -huh. Seperti biasa, bareng saya Bagas Begani dan Aryo Baskoro di sini. Sebelumnya nih, kami dari tim Kreatif Media mengucapkan selamat, selamat hari, hari jadi Kota Pekalongan, kota Pekalongan yang ke, ke seratus the World City of Batik. <coughs> Doa dan harapannya apa nih? Semoga penduduknya makin makmur, hmm. bahagia selalu. Bahagia selalu ya, warna naik. Amin. Amin. Terus. Ah, enggak banjir enggak banjir. Gak banjir. Batiknya makin terkenal. Iya, kan udah world City of batik. Iya. Mau di antariksa Iya <laughs> <laughs> kan, antar galaksi. Iya. <laughs> yeah. Oke, okay. ah, di hari spesial ulang tahun Pekalongan ini kita mau bahas. Tanggal apa? berapa sih ulang tahunnya Pekalongan tuh? Satu 1 April sih sama. Cie, cie. Nah, kita kan spesial spesial spesial jadi kota Pekalongan ini kita mau bahas sedikit sejarah Pekalongan legendanya lebih tepatnya legendanya legendanya, ya berarti fiktif atau nyata? Uh, antara fiktif dan nyata. Kalau kalau menurut saya ini campuran. Campuran. Ya. Ya. Karena tetap ada sisi sejarahnya, hmm. tapi ada sisi yang mungkin, legendanya ya. ya mungkin nggak setiap ceritanya itu bisa ditelisik kebenarannya benar. gitu ya. Belum ada faktor Goib, gitu. benar -benar benar -benar. Uh, Tidak terlihat. Loh. Iya iya. Benar, Jadi, kan? nah, waktu itu kita belum harusnya, nah, kan? benar. benar. Neniti, tainiti, ini ini itu, ini ini itu. Ceritanya tuh berawal dari Kerajaan Mataram, cuy, dari dari awal Kerajaan Mataram. Ini nyeritain pekalongan awal kan? hmm. Oke. Okay. Dulu tuh kan Kerajaan Mataram itu yang masa Jawa, hmm? dibimbing sama Sultan Agung kan? Ya, itu dapat ramalan katanya kalau ada anak yang lahir, terus dibesarin di Kerajaan Mataram itu bakal meruntuhkan itu nama apa? Bikin kunjang ganjing Kerajaan, nah, kunjang ganjing kerajaan Mataram kerajaan. Hmm. gitu. Dari ramalan itu akhirnya si Sultan Agung tuh punya inisiatif kalau ada bayi lahir dari selir pertama. Oh itu berarti mm. yang dipindahin dari selir? Mm. Okay. Itu nanti disuruh dipindahin, dititipin lah ke Ki Ageng Cempalu namanya. Ki Ageng Cempalu tuh siapa? Kayak kayak orang percayanya si. Sultan Agung. Sultan Agung. Tangan kanannya. Ya bisa tangan, bisa dibilang kayak gitulah. Pikuluh berarti ya. Pikuluh buat ngasuhuhan yang <Guncai> <guna> <Gak> terlalu itu. <guna> di anaknya itu disuruh dirawat, terus digedein di luar kerajaan. Yang penting dirawat di luar kerajaan. Hmm. Akhirnya ada tuh bayi lahir cowok. Hmm. Tuhannya dititipin ke Sultan, dititipin Sultan Agung ke Cempalu itu Ki hmm. Disuruh diasuh di daerah Gambiran itu udah udah di tempat. E. apartemen lah gitu. mungkin. Jaman dulu. E. <laughs> di daerah Gambiran ya. Daerah Gambiran ini yang Cikal bakal uh, pekalongan ini. Jadi Gambiran itu bisa dikatakan nama pekalongan zaman dulu. Sebelum nanti, sebelum ya? ada nama Pekalongan. sebelum ya. mm, belum ada nah. nama Pekalongan itu namanya Gambiran. Aku gak tahu sih asalnya apa Gambiran. Gambiran itu mungkin dari Gambir. Gambiran. Oh, <laughs> pantesan <laughs> rame kalian gembira-gembira semua ya. Nah, uh, si si anak ini itu dikasih nama Joko Bau. Bau ya? Bau, Bau. Bukan, bukan Joko Bau, bukan jokupan. Joko Bau. Nah, ini tuh sebagai anak yang cowok, terus pinter dan punya leadership soalnya dia uh, punya punya kemampuan buat Mimin teman-temannya, coy. Attribut-atribut apa? Enggak, gitu nah, like. enggak, enggak sampai akhirnya dia tumbuh dewasa dan disuruh pulang lagi ke kerajaan, kerajaan Mataram. Mataram. Nah itu Ini Mataram berarti Mataram Hindu Islam atau Hindu ya? Uh, Hindu kayaknya, belum belum. Belum Hindu Islam ya? Belum. Ya? Apa Hindu Islam? Udah Hindu Islam ya? Mungkin Hindu Islam. Mungkin. Mungkin, ya? mungkin Hindu Islam. Soalnya, uh, Soalnya, itu Sultan Agung Sultan Agung terus udah ada udah ada Belanda di sini kan? Oh gitu. Uh. masa? Uh -uh nanti pekalannya baru sebarusan? iya baru, belum lama lama banget hmm, oke okay, lanjut nah terus si uh, Joko Bawu ini dititipin surat sama Kicempalo buat diserahin ke Sultan Agung hmm, isinya? isinya gak tahu soalnya okay. gak tau si Kicempalo sama si Sultan Agung doang si okay. Bahunya, Joko nya juga gak tau okay. dan ternyata setelah baca surat itu si Sultan Agung tuh tahu kalau ini tuh anaknya antara jadi antara lah kan so, kan yang nitipin Sultan Agung iya, gimana kan ya? belum lihat bentuk <laughs> Oh maksudnya biar nggak kaget Oke ini aneh Oh ternyata anak udah gede gitu loh Oh ya. zaman dulu kan nggak ada foto-fotoan nggak ada anak satu bulanan dua bulanan nggak ada, ada insta story zaman okay, dulu Jadi jadi Ki Joko Ki Joko Baw, <laughs> si Joko Baw ini akhirnya diangkat sebagai pasukan kerajaan di Mataram Oke okay. Nah, ternyata dia tuh punya bakat Emang udah punya bakat Udah ganteng, pintar uh, Strong juga dia Levelnya tinggi <laughs> kayak Akhirnya, main game <laughs> Jadi dia tuh disuruh nyerang uh, Disuruh perang Terus hasilnya bagus soalnya oh gitu. Rasio KDA nya tuh tinggi <laughs> okay. Lumayan jadi, jadi, Winning streak nya lumayan <laughs> Akhirnya diangkat, diangkat Jadi ketua pasukan lapang 5 hmm. Terus di suruh nanam pohon beringin, dua Biar? pohon beringin di wilayah Gambiran itu, dan itu di, di wetan, wetan sama Pulon Kali, Timur Barat Kali kalinya mungkin kali ini ya, sangat bukan lochi. Mungkin, mungkin itu. Nah, yang sekarang itu jadi uh, pohon beringin di alun-alun Pekalongan -Alun sama alun-alun Batang. Oh ya tapi memang kalau zaman dulu itu <coughs> bukan kayak alun alon tuh, mesti ada beringin ya gitu ya ya mungkin gara-gara itu disuruh Apa semuanya Ki Joko ke Joko Paulus? Ki siapa? <laughs> si Joko Bawi itu. si ya, Joko Bawu ini yang semuanya nanam, nanam beringin mungkin. Ya? Kalau nggak dia tren seternya, Oh, mungkin. <laughs> mungkin Zaman <laughs> dulu mungkin menanam itu menjadi trend yang baik, hmm. mungkin kita harus mirip. Cool green itu. Hmm. Nah, nah setelah dia terus dia kan jadi kayak pemimpin di wilayah ini tuh. Hmm. Terus akhirnya diangkat jadi adipati di Kendal, Bupati lah kok istilahnya. Adipati ya kan kalau Zaman dulu Adipati, hmm. sekarang mungkin Bupati Bupati, nah, selama jadi Bupati itu Si Jokobaw itu kayak pengen uh, ngetes ilmunya Dia pakai tapa ngalong Jadi posisinya itu terbalik, kepalanya di bawah Itu di mana? Di Itu waktu jabat jadi Adipati Kendal, Kendal. Mungkin, di, uh, mungkin di daerah Daerah dekat situ mungkin ya Dekat Kendal ya mm -hmm. Terus? Terus, nah, selama it, uh, itu dari kata-kata ngalong itu topokalong itu akhirnya kayak, kayak jadi nama kalong itu udah ambil dari kata-kata itu. Topo kalong tuh, oke okay, kita deskripsikan tentang topo mm. kalong. Kalong topo kalong tuh, yang, topo tuh bertaba. bertapa. Ah. Kalau bertapa zaman dulu tuh biasanya berpuasa juga mm, jadi puasa. Dia kan puasa, nggak makan. Tapi dia kayak kalong. Kalong tuh kok tidur kebalik. apanya mm, di bawah. tapi dia Tergantung eh, gipak. <laughs> Cokobau itu berarti posisinya kebalik gitu. Mm. Gantung? Atau? Gantung, ngantung. tapi gantung Tapi gantungnya mana? Gak tau Gak ada ceritanya Itu biar apa gak ada? Gak, gak, gak tau juga Mungkin dia pengen aja mungkin gitu ya Trendsetter tau ya Iya kan trendsetter gitu, Kan trendsetter, trendsetter dia. dia tuh trendsetternya pengen lah daripada Tapa yang posisi yang misionaris eh, Bukan, bukan misalnya wow. ordinary, wow. ordinary. Wow. ordinary Misionaris <laughs> Jadi dia pengen Tapa tapi dengan posisi yang hmm. baru gitu hmm. Wah, tren tapa delapan ratus belum masih ya, itu udah masih, <laughs> udah masih. Tren tapa sekian masih lah berarti ya. Iya, berapa ratus tahun yang lalu? Iya, berapa tahun yang lalu? Terus selama tapa ini di, diceritain banyak godaan, termasuk digoda sama Dewi Lanjar. Kalau so, berarti kalau misalnya dilihat, kalau misalnya ngomong sama Dewi Lanjar berarti sebenarnya tempatnya harusnya ada dekat sini dong harusnya. Iya, kan bukan kan, di kendal berarti. berarti. Mungkin datang ya. lah ya di Maksudnya, yang aku dengar, soalnya ada beberapa versi, oh. ya? versi satu ratus satu, ya, yang versi yang aku tahu sih, si beliau ini, ki Joko Bau, Joko Bau eh, ini, itu dia bertapa seperti itu, tuh, biar eh, jalannya dia untuk membuat jalan ke Pekalongan dan Batang itu jadi lebih gampang, ah, karena lancar. isinya dulu hutan gitu. loh hutan dan sepenunggu penuhnya iya maksudnya itu ngomongin masalah spiritual ya mm -hmm. mungkin ya itu jadi katanya sih dia kayak membendung air biar airnya naik atau gimana gitu kalau nggak salah kalau nggak ya. salah itu tapi gak kalau ini kan balik lagi ke cerita yang digodain sama si Dewi Lanjar mm -hmm. itu Niannya ya, for, you, for your information Dewi Lanjar itu siapa dulu? Nah, for your information Dewi Lanjar itu penguasa ya, bukan pengusaha ya, Sekali, penguasa <laughs> Laut Utara nah, Jawa Kalau selatan tuh ada Nyirorg Kidul yang terkenal Utara juga gak kalah, punya penguasa nah, juga Ada Dewi Lanjar hmm, Nah, Dewi Lanjar. Padahal Dewi Lanjar tuh legenda dan sakti kan di, di legendanya itu hmm. Tapi kalah coy sama si Jokobaw ini Yang nemuin pekalongan nih ceritanya hmm, Waktu tapa kalong tuh Dan... Dewi Lanjar itu malah jadi istrinya, istrinya. si Joko Bawu Bawu. itu. Nah, gara-gara udah jadi istrinya, Ki Joko Bawu makin, terkenal, eh, makin terkenal, makin kuat, terus juga makin kesohor dulu kesaktiannya hmm. bisa memperistri sang Dewi Lanjar. Ya mungkin sama kayak kan dia ditugaskan buat kayak bikin jalan gitu hmm. kan, jadi mungkin dia kesohornya juga karena dia udah bikin babat alas, babat alas, alas lah, babat kan alas. ada babat pekalongan yeah. ini kan, soto Bapak Bab soto babat <gulihat> gak juga babat, gak juga babat. <gulihat> jadi setelah itu akhirnya si joko bau tuh punya julukan setelah menguasai pekalongan terus babat alas berhasil ngebuka hmm. wilayah pekalongan dan sekitarnya nggak cuma pekalongan lain nah jadi ada julukannya bau raksow oh yang terkenal itu kayaknya Memang terkenal dari dulu ya mm. Bahkan kayaknya di film-film pun juga ada Kibau Rokso iya, ya? ya ini berarti si Joko Bau ini Bau, bau Bau Kibau Rokso berarti mm. yang menemukan pekalangan ini mm. ya tokoh itu berarti iya. oh, Mantap sekali ya Mantap jiwa ini uh, Kalau ini menurut versi uh, Legenda Sejarah Sejarah, sejarah Ex-legenda yang... <laughs> Campuran Campuran ya. soalnya Kok <laughs> gitu nah itu kan e, cerita menurut legendanya itu zaman dulu tapi kalau misal zaman sekarang e, zaman sekarang yang modern tuh menurut Mas Aryo tuh pekalongan tuh kayak gimana? oke, anu ya kayak misalnya kayak merefleksikan kalau dulu kan pekalongan seperti itu mm. sekarang ini pekalongan tuh menurutku kota yang kompleks. Ya? kompleks ya? Mm -mm. bermacam kota? iya, wow. <laughs> wow. <laughs> <laughs> ya nganu lah maksudnya jelas termasuk kota yang baru berkembang juga Maksudnya, baru berkembang dalam arti dalam arti pesat pesat banget mm. itu berkembangnya dalam beberapa tahun ini tahu mm. sendiri hotel udah ada di mana-mana mall juga di mana-mana transport masuk kan, ya. ya alhamdulillah Cafe di mana-mana mm. terus yang penting kayak tempat wisata dan macam-macam kan perkembangannya maju banget tuh mau dari yang, yang dulu sama sekali nggak terjamah kasarnya mm sekarang banyak bahkan tempat ada yang baru apa sih kayak um, apa? di pantai oh apa namanya kayak waterboom itu waterboom nah, udah. dari dulu ya? Udah. udah dari dulu itu apa namanya mangrove mangrove, mangrove. Naman mangrove. ada mangrove Merti itu tempat-tempat yang benar-benar sebenarnya zaman dulu orang juga jarang kesana gitu oh, sekarang udah jadi... tapi dibikin suatu fasilitas umum yang bisa dinikmati jadi gua coba buat pekalong. Weh, we, we, we, tangan dulu dong buat kinarang <laughs> ya kapalong. Ya. Terus juga uh, apa lagi nih? Uh, ya itu kalau menurut juga makin maju sih terus terutama uh, sosmednya sih. Nah, oh, sosmednya? Ber, ah, iya. Kan itu berkesinambungan dari tempat wisata terus fasilitas-fasilitas, fasilitas, -fasilitas, fasilitas, fasilitas, fasilitas uh. um, terus kan orang juga makin tahu pekalongan itu ada apa aja melalui sosmed juga sih. Iya. Habis itu juga jangan lupa buat industri-industri kreatif mm -hmm. sekarang udah semakin tambah tambah kuat ya. Mm -hmm. Makanya banyak yang belum sebelumnya belum ada kepikiran di situ tapi pekalongan sekarang tambah. Mm -hmm. Sekarang banyak sektor. Di hiburan sekarang juga pekalongan punya batik TV kan? ya Cara media, mm -hmm. cara apapun kita alam dan lebih Hm, jadi lebih maju. Beruntung lah. Terus tapi kalau ngelihat sedihnya juga ada nih sedihnya nih. akhir-akhir ini mungkin hmm. ya dua tahun terakhir ini. Mungkin ya. Banjir. Ya itu mungkin ada faktor alam dan faktor uh, dari SCM-nya mungkin. Ya ya. ya. Kalau aku sih ngelihat itu terus juga uh, karena ada juga nih. Ya itu sebenarnya sentilan buat kita semua warga pekalongan ditanggungin kita semua uh, batiknya terkenal tapi kok tercemar itu pernah denger nggak? Iya iya iya. itu kan juga itu tanggung jawab kita semua sih sebenarnya di ayolah mumpung dalam rangka ulang ta ah, ulang tahun lagi hari jadi Pekalongan yang 114 ini kita uh, makin sadar kalau Pekalongan itu punya kita iya yeah. jadi kita harus rawat bareng-bareng biar, ya, buat untungnya juga buat kita sama keturunan yeah. kita keturunan kita <laughs> <laughs> ya udah mungkin itu dulu ya iya udah dulu bahas soal spesial hari jadi Pekalongan yang ke 114 <laughs> sekali lagi ya Selamat, Selamat Hari jadi. jadi! Selamat Hari Jadi! Ya. Sel Sel Selamat, Selamat hari, hari Jadi! Kota Pekalongan yang 114. Eh, -11. e. buat kalian yang belum subscribe, subscribe nyalain loncengnya, terus jangan lupa buat like video ini, share ke semua social media kalian. Pantengin terus channel kita, sampai jumpa di video kita berikutnya. Dadah!